Sahruhan, siapa yang tak kenal dirinya, film Sahruhan selalu masuk ke box office dan menjadi yang terpopuler. Penasaran dengan film-film Sahruhan terbunyak yang wajib ditonton? Su, Hota Hotahai, dirilis pada tahun 1998, film ini masih eksis hingga sekarang. Film yang dibintangi oleh Sahruhan, Kajol, dan Rani Mukerji ini menceritakan tentang Anjali yang mencintai sahabatnya Rahul. Namun Rahul mencintai gadis lain dan kemudian dia menikah dengan gadis yang dicintainya. Bertahun-tahun kemudian, Rahul yang kini sudah memiliki seorang putri bertemu lagi dengan Anjali. 2. Mohabbatein Siapa yang tidak kenal dengan film Mohabbatein ini? Film yang dibintangi Sah Khan pada tahun 2000 ini masih tonton dari generasi ke generasi. Bersama Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai dan Uday Chopra, Film yang disutradarai oleh Aditya Chopra ini memborong banyak penghargaan dalam ajang Film Fair Award dan National Indian Film Academy Award. Film ini menceritakan tentang Raj yang diperankan oleh Shah Khan yang kehilangan kekasihnya. Meskipun kekasihnya sudah tiada, Raj tetap mencintainya dan menganggap bahwa kekasihnya selalu berada di sisinya. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang makna cinta yang sesungguhnya. Sekian video tentang 17 film India Shah Khan ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe, channel. sampai jumpa di video berikutnya.